Kita mau otw celetuh ngaburit di hari pertama puasa. mumpung jalanan masih kosong Oke, langsung kita mulai perjalanannya Nah, cuy Kita jalan bertiga, ada CRF Ada NMAX Ada adik saya yang paling depan Yang kedua itu host MXL 25 Sigit, anjir Ya, mumpung libur Jadi hari Hari pertama puasa itu Kebiasaan di Di tempat saya dagang Itu libur, jadi ya udah Daripada puasanya cuma tiduran Mending kita pakai buat liburan Anjir, daripada tiduran mending liburan Kita mau jalan-jalan kecil tuh, Mumpung jalanannya Ya terbilang sepi lah Banyak orang yang beraktivitas sepenuhnya gitu masih ada yang di rumah segala macem jadi jalanan ee, lebih terlihat kosong nyantai-nyantai celetuh Oke kita skip aja langsung ya ke jalanan celetuh jalanan loji Sorry jalanan loji tepatnya oke ah. yuk ya bentar lagi udah mau nyampe di jalanan Celetu kita masuk jalan apa namanya ini aduh ketinggalan lagi nah tuh Indonesia Power Surada Geopark ke kiri kalau lurus kan ke Pelabuhan Ratu kiri kita ke Celetu Nikmatin aja perjalanannya ya, pemandangannya keren. Semoga-moga jalanan kosong, aman, nyaman, sesuai rencana. Aduh. Ini kalau nggak puasa nih istirahat dulu di dalam Indo atau Alpha nih, cakep nih aduh, di Alfa, di Indo ya, langsung kita skip aja ke, nanti ya, ke jalan yang udah lewat Logi, nah disitu jalannya kanan pantai, kiri pegunungan, wah pokoknya mantep, ya skip dulu ya mulai masuk jalanan Celetu jalan Loji. nanti lagi kita bakal lewat Loji. ya Mantap cok Puasa-puasa riding Menikmati Daripada tiduran kan mending liburan Ya kan, ya kan, ya kan Ini amat, mantap Ini yang dicari nih Pegunungan, wah Luar biasa Subhanallah sih gini kan mumpung libur ya kan Duh apalagi kan nanti ya kalau udah di atas uh itu pemandangannya cok mantuf mantuf jadi emang dari dulu kita bertiga pengen banget motoran ke sini cuman konsep cuman konsep motorannya gak gini gak, gak sambil puasa juga Ya, oke okay lah. Dini dadakan biasanya yang di dadakan itu biasanya lebih gurih-gurih nyoy Nikmatin perjalanannya aja karena tujuannya enggak ada sih. Sebenarnya tujuannya cuma mau motoran aja, nikmatin di jalan. Jadi enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, ugah enggak, enggak, like. enggak, ya kan? gitu Nanti kita ngobrol lagi sama Bung Sigit. Host MXL 25 tuh yang pakai NMax. Balik lagi sama Bung Sigit. <tuk> <tuk> Mau tuh. Mau tuh. mah jalan-jalannya pas puasa ya, bukan sebelum puasa. Dimana? Di mana? Bung Sigit lagi dimana? di mana? Di geopark di puncak Aher. <tuk> buh, cakep banget nantilah dari atas kelihatan tuh Pemandangan nih, ih, jalannya co, beneran deh. Bikin, bikin, bikin pengen seminggu sekali. Motoran di sini anjir, udah mah bagus pemandangannya. Asoy, ya kan? Wah, mantep sih. Cel tuh, Biara lah moga-moga diberi umur panjang buat terus nikmatin keindahan di sini, asoy. Sayangnya Kita gak punya sena sih Jadi gak bisa ngobrol Nah ini nih yang di Yang, di, yang tadi gue bilang Ini loji Ini pantai Itu loji Nah dari sini mulai nih menanjak Menuju keindahan Yang tak terbatas Beuh, Tapi jangan terbuai, tetap kudu fokus di jalan ya. Jangan terbuai sama keindahan sampai-sampai hilang fokus di jalanan itu bahaya. Gak boleh kebut-kebutan sih, nikmati perjalanan aja. Kila cop, aduh aduh aduh, aspal baru nih. Nempel, nempel anjir Baru jam 11 Jalannya tuh, Dih, cakep bener Cuman ya skill saya agak kurang sih kalau cornering gini Agak kuring gitu kan, bukan gak punya basic pembalap Saya punyanya basic musisi <laughs> Yang hobi motor gitu kan gila sih parah anjing ngangenin pemandangan di sini emang beh cakep bener anjir topel baru Uih, lautnya, aduh indahnya udah coy Aduh Tuh oh. <laughs> Kita di sini jam 11 siang ya, jadi agak panas Tuh, mesin aja 95 derajat celcius <laughs> Panas banget emang Ini kalau berhenti nih, wah gerah nih pasti Cuman karena kita jalan aja jadi agak adem gitu kan dikit Anjing fuck me fuck anjing, hai, itu trapnya berhasil sih. Hai, ada polisi tidur dong, kampret, kampret. Tanjakan ini nih, yang aso ini Tanjakan dini Wuh Oh, benar-benar -benar fokus nih tanjakan ini nih Oh enggak Wah, kacau dah Langsung panas buat motor, anjir Langsung 102 derajat, anjir Gara-gara tanjakan Udah mau panas dikas dikasih tanjakan gitu, aduh Kasian banget nih si Ijo nih <laughs> Hai Persiapan buat nanti libur lebaran pada diberes-beresin tuh puncak-puncak di sini nih. Barusan puncak Gebang namanya. Lagi pada di, di beres beresin rem depan ZX itu asoi aduh hai banget anjir. Kayak apa ya bikin kita pede gitu buat buat nikung sambil ngerem. ya pede lah pokoknya. Cakep bener. gak usah diganti-ganti lah anjir. Udah cakep bawahnya juga. menurut saya ya. Aduh. Dia itu tuh sambil ngobrol sambil nekung agak susah Sif K. Marquez, keluar tikungan buka gas. Ih, patah banget tikungannya! Anjir, bikin ngeri-ngeri <laughs> sedap. fokus ya jangan uag jangan jangan kepedean juga <laughs> harus uh, ya safety lah nomor satu <laughs> kalau mau motoran maksudnya kalau riding gini terus fokus jangan banyak bercanda kalau lagi bawa Agak cepet gitu pak motor agak cepetan. <SILENCIO> Kapasitas diri aja Kalau lagi Pengen cornering gini Kalau misalkan nggak mampu ya jangan dipaksain Begitu Senikmatnya aja Cornering semampunya aja Jangan dipaksain depannya <gifat> capek bener Wah, wow, tuh, tuh, tuh, tuh, Pantai Jelat tuh, udah kelihatan tuh ikan. Ya Hai lagi, Puncak Dharma hati hati di jalan, jangan ugal-ugalan. Puncak Dharma hmm. <laughs> kemana?